Saat cuaca panas dan terik, uh, ingin rasanya minum yang segar-segar, benar kan ya? Apalagi kalau minum air kelapa muda. Karena itulah, air kelapa muda sangatlah cocok dikonsumsi saat sedang beraktivitas berat dan banyak berkeringat. Air kelapa muda ternyata banyak mengandung karbohidrat yang sangat mudah untuk dicerna dalam bentuk gula dan elektrolit. Air kelapa mempunyai kalori yang sangat rendah, juga rendah natrium, dan mengandung kalium yang tinggi daripada minuman olahraga. Bahkan lebih tinggi dibandingkan jika Anda memakan empat buah pisang. 11 manfaat air kelapa muda bagi kesehatan. 1. Baik untuk pencernaan At air kelapa muda yang pertama adalah mengatasi berbagai masalah pencernaan. Sistem pencernaan membutuhkan banyak serat untuk bekerja. Air kelapa muda sangat berguna saat kamu terkena diare, karena dapat menggantikan cairan yang hilang. Hal ini karena di dalam air kelapa muda terkandung asam amino, enzim, mineral, dan asam lemak. Selain itu, Air kelapa juga mengandung natrium dan klorida yang rendah serta tinggi gula. Nah, dengan mengkonsumsi air kelapa secara rutin, pencernaanmu akan kembali lancar. 2. Menghilangkan Dehidrasi Air kelapa muda memiliki banyak kesamaan dengan cairan yang berada di dalam tubuh, dan sangat mudah diserap oleh tubuh. Karena memiliki kandungan elektrolit yang sangat tinggi, air kelapa dapat menggantikan cairan yang hilang di dalam tubuh setelah melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga. Selain itu, air kelapa juga mengandung potasium yang berguna untuk menjaga tekanan air dalam sel dan di dalam darah. 3. Mengontrol tekanan darah Air kelapa muda juga dianggap dapat membantu menurunkan resiko terbentuknya gumpalan darah di pembuluh darah. Kandungan kalium yang tinggi dan natrium yang rendah dalam air kelapa dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Sebuah penelitian menjelaskan hasil observasi pada penderita tekanan darah tinggi dengan mengkonsumsi air kelapa secara rutin menunjukkan bahwa tekanan darah tinggi mereka secara rata-rata menurun. Menurunkan Berat Badan Bagi kamu yang ingin menurunkan berat badan, minum air kelapa muda akan sangat membantu, karena memiliki kandungan lemak, kadar gula, dan kalori yang sangat rendah. Air kelapa muda juga dapat menjaga nafsu makan loh. Jadi, lebih baik mengkonsumsi air kelapa muda daripada harus mengkonsumsi obat-obat kimia untuk menurunkan berat badan. 5. Menetralisir racun Air kelapa muda memiliki kandungan tanin dan antidotum atau anti racun yang tinggi yang dapat menetralisir racun di dalam tubuh. Air kelapa muda juga mengandung enzim yang dapat mengurai sifat racun dalam tubuh. 6. Mencegah penuaan dini Abad kunci sehat pasti ingin ya, awet muda terus. Ternyata air kelapa memiliki kandungan lemak jenuh yang disebut sebagai likotin atau asam laurat, yang sangat diperlukan oleh tubuh untuk proses regulasi dan pembentukan sel kulit, serta menghambat terjadinya penuaan pada kulit wajah maupun kulit lainnya. Bahkan air kelapa muda juga memiliki kandungan sitokinin yang mempunyai efek anti-penuaan. Antikarsinogenik dan antitrombotik, atau anti pembekuan darah, 7. mengandung antioksidan. Radikal bebas dalam jumlah berlebih dapat menyebabkan kerusakan sel dan memicu berbagai penyakit. Nah, air kelapa muda mengandung antioksidan yang dipercaya dapat membantu menetralkan stres oksidatif dan radikal bebas yang dapat muncul apabila seseorang berolahraga terlalu keras. 8. Menurunkan gula darah Air kelapa muda merupakan sumber magnesium yang dapat meningkatkan sensitivitas insulin untuk membantu menurunkan kadar gula darah. Pada penelitian yang dilakukan pada hewan, dengan mengonsumsi air kelapa muda, terbukti dapat membantu menurunkan kadar gula darah. Namun, hal ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut lagi loh. 9. Mencegah Batu Ginjal Memenuhi kebutuhan cairan, penting dilakukan untuk mencegah terbentuknya batu ginjal. Selain air putih, Mengkonsumsi air kelapa secara rutin dapat menjaga kesehatan ginjal. Hal ini karena kandungan nutrisi dari air kelapa mampu menjaga ginjal kita tetap sehat dan berfungsi dengan baik. 10. Meningkatkan kesehatan jantung Selain rajin olahraga, mengkonsumsi air kelapa juga bisa menjaga kesehatan jantung. 11. Menghidrasi kulit Jika kamu sering mengalami kulit rasa kering, ada kemungkinan bahwa kulit tubuh kamu kekurangan cairan yang bisa melembabkan permukaannya. Selain minum banyak air putih, kamu pun bisa mengkonsumsi air kelapa karena mengandung vitamin C yang bisa menyehatkan kondisi kulit. Jangan lupa juga agar hasilnya optimal, gunakan tabir surya dan hindari paparan langsung sinar matahari. Nah, itulah tadi 11 manfaat air kelapa muda bagi kesehatan.